السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومداره العظيم يفتاح يعليم أما بعد قرأ علماء para habaib, para asatid para kiai, para sesepuh para tokoh masyarakat, ambil khusus guru kita bersama aku saudara saya al-habib Ad daiyah al-habib bahar, bin ali bin sumayt beserta bersegenap keluarga besar hajul Alawiin. begitu juga hadir di tengah-tengah kita kiai haji ahmad sobri lubis Al-Habib Al-Da'idallah, Abu Bakar Maulad-Dawilah Al-Habib Lutfi Al-Haddad Dan semuanya para tokoh-tokoh Tidak ada saya, saya sebutkan satu persatu Ada Dr. Refli Harun dan semuanya Tidak dapat saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Bahar Dan para habaib, para ulama lainnya Allah panjangkan nomornya Allah sehatkan badannya Allah menangkan perjuangannya. Allah jaga zahir batinnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukmina yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya semua kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh ya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Allah pinahib alkiram. Sebetulnya saya tidak tadi nggak enak gelisah duduk di atas panggung karena di bawah ada ibu saya tercinta syarifah fatiil al biar panjang umur sehat walafiyyat ini rekor nih beban nih saya bilang beban, rekor saya sumur hidup pertama kali lihat ibu saya jam setengah satu malam duduk tablik akbar lapangan tengah malam di kebun-kebun ini pertama kali nih sumur hidup saya nih makanya doain biar ibu saya panjang umur sehat tapi saya lihat jamaah banyak yang udah lemes. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang kompak. Lanjut atau jangan? Udah setengah satu. Lanjut. Masih semangat. Yakin. Betul. Saya pengen dengar semuanya Tajul Alawiin. Semuanya angkat tangannya PHB. Takbir. Takbir. Saudara tadi ceramah demi ceramah telah kita dengarkan Saudara apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita ulama-ulama kita sudah cukup ibadah Allah saya hanya ingin menambahkan sedikit tadi Al Habib Abu Bakar Maulana dawilah sedikit menyinggung malam hari ini kita kumpul di dalam rangka menghatamkan sahihul bukhari Saudara asahul kutub ba'dal qur'an kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an ibadah Allah adalah sahihun bukhari. Saudara seorang ulama besar Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dari kota Sewon Tarim beliau mengatakan wa mintaqim hurmatillah qiraatu sahihil bukhari fi rajab termasuk mengagungkan kehormatan Allah termasuk mengagungkan syiar syiar Allah adalah menghatamkan kitab Sahihun Bukhari di bulan Rajab, ibadahullah. Dan sekarang bulan Syabat, kita hatamkan di awal bulan Syabat. Tapi kemarin bacanya di bulan Rajab, saudara. Luar biasa! Kumpulnya kita pada malam hari ini menghatamkan Sahihun Bukhari. Tidak lain dan tidak bukan jawaban dari doa kita yang kita panjatkan setiap malam. Allahumma bariklana. Setiap malam kita panjatkan saudara Minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, Minta keberkahan kepada Allah di bulan Sya'ban Dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan insya'Allah Dalam keadaan khair Sudah Bentuk keberkahan kita di bulan Rajab dan Sya'ban Menghatamkan sahihun Bukhari Luar biasa Saking luar biasanya saudara Sampai-sampai seorang ulama' yang namanya Al-imamud-Dahabi apa kata beliau Al-imamud-Dahabi law rohala syakhsun lisama'ihi alfa farsakh lama du'at rehlatuh saya mau tanya sebelumnya ini yang hadir malam hari ini PHB yang dari jauh banyak atau tidak coba saya mau dengar Banten mana Banten takbir sedikit ternyata Bogor mana Bogor Tangerang mana Tangerang Jakarta mana Jakarta? Sukabumi mana Sukabumi? Takbar! Dari jauh-jauh luar biasa. Tapi apa kata Limah rahala Laurahala syakfun lisama'ihi arfa farsah Lama du'at rihlatuh. Anda seseorang melakukan perjalanan seribu farsah Ulama mengatakan satu farsahnya itu saudara kurang lebih lima kilometer sekian. Itu satu farsah kurang lebih lima kilometer sekian kata ulama, andai seseorang melakukan perjalanan seribu farsah kurang lebih lima ribu kilometer lebih, saudara hampir setengah perjalanan umroh andai seseorang melakukan perjalanan lebih dari lima kilometer untuk mendengarkan sahih al-Bukhari lama do'at perjalanan yang gak akan sia-sia, saudara kenapa? al-imam Ali bin Muhammad al-Habshi mengatakan kiraatuna al bukhari تحرك سلاسل rahmah kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi kita membacakan sahih Al Bukhari maka bacaan itu menggetarkan rantai-rantai rahmat ya Allah Subhanahu wa taala insyaallah malam hari ini hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal bahkan enggak sampai di situ saudara faedah daripada baca Bukhari ini kata ulama luar biasa sekarang musibah di mana-mana, betul? Bencana di mana-mana, betul? balak di mana-mana, betul? dan Imam ibn Abi Jamrah yang mengarang Mukhtashar Shahih Bukhari. Bahkan beliau mengarang syarahnya juga, Bahjatun Nufus wa wa Ma'rifatu Malaha wa Ma'alaiha. Bidul kitabnya panjang, Saudara. Bahjatun Nufus wa wa Ma'rifatu Malaha wa ma'alayha kata Imam Ibn Abi Jamra, beliau mengatakan saya mendengar dari orang-orang soleh bahwasannya saudara maquri asahihun bukhari fi syedatin illa furrijat wa maruki babihi fi markubin faghariqat wa kana mujabat da'wah wa qarihi kata al-imam bin nabi jamrah tidaklah dibacakan sahih al-bukhari dalam keadaan sulit, kecuali kesulitannya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ni malam yang punya hutang, hutangnya Allah nasir yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang soleh-soleha jodoh jawabnya kenceng ketahuan banyak jomblo nih yang punya kesempitan dilapangkan kesempitannya Allah Allah perkataan bacaan sahih al-Bukhari. Saudara, saya jadi teringat guru saya, Sultanul Ilm, Al-Allamah Sheikh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Shaltiri. Ketika terjadi perang Yaman, saat itu saya masih kuliah, Saudara, di Al-Ahqaf University Tarim Hadramaut. Saat itu guru kami habib Salim Shaltiri masih hidup, beliau masih seger masih ngajar di Rubat Tarim. Sebelum evakuasi, saat itu perang luar biasa. Sekian negara mau nyerang Yaman, saudara. Geger dunia. Di Indonesia parketir, ketir. Tolabah-tolabah santri dari Indonesia. Mau diberangkatkan untuk evakuasi, saudara. Ketika itu kami hadir matros pengajian di rumah terim. Kalau nggak salah, kalau nggak rebo pagi, sabtu pagi. Saya lupa persisnya, saudara. Setelah beliau ngajar Habib Salim, beliau mengatakan apa? Kata beliau dulu ulama-ulama kita para salafun Nasaleh, Kalau pengen ada balak datang mereka kumpulkan orang-orang islam orang-orang penduduk kota tarim khususnya para ulama dikumpulkan di masjid Baalawi untuk apa? untuk menghatamkan sahihul bukhari kata Habib Salim pagi itu mulai sore ini kita kumpul di masjid Baalawi untuk menghatamkan sahihul bukhari secara maraton saudara saya ingat itu madras terakhir yang dihadiri Sheikh Abdul Habib Salim. Habis itu beliau keluar dari Yaman untuk berobat sampai meninggal dunia di Jeddah dan dikuburkan di Ma'la. Apa yang terjadi Saudara Senin sore itu? Sore itu kita mulai baca Bukhari di Masjid Ba'lawi ba Saudara. Dihatamkan secara maraton, luar biasa. Terjadi perang di Yaman. Yaman Utara hancur habis-habisan. Bandarannya diserbu listriknya bertahun-tahun mati hancur di serbu Yaman Utara habis-habisan saudara Yaman Aden hancur di serbu habis-habisan saudara begitu juga kota Mukalla habis-habisan kota Mukalla tapi kota Tarim saudara yang di dalamnya ada Zamba yang kami baca Bukhari di dalamnya, saudara ketika dihatamkan Bukhari sudah sampai perang berakhir kota Tarim aman-nyaman saudara tidak tumpah satu darah pun gara-gara peperangan saudara saya yakin selain karena keberkahan orang-orang soleh yang ada di dalamnya salah satunya kota tarim Allah jaga aman, nyaman, tentram tidak terjadi perang gara-gara dihatamkan di dalamnya sahihun Bukhari bahkan imam An-Nabhani dalam kitabnya jami' karamatil Aulia beliau meriwayatkan karamah daripada Ibnu Ibn Dhaqiqil'id diceritakan bahwasannya pada suatu saat pasukan tatar ingin datang menyerang umat islam saudara akhirnya penguasa yang saat itu ngirim surat untuk ulama-ulama Mesir minta supaya ulama Mesir baca sahihul Bukhari dengan niat supaya pasukan umat Islam diberikan kemenangan ini baru pejabat begitu dapat ancaman negara, ulamanya dirangkul bukan dipukul begitu negara krisis, ulamanya dirangkul dimintakan doa, bukan dipukul apalagi di penjara, saudara betul betul. ini baru pejabat saudara akhirnya apa yang terjadi Allah? dibacakan nasihul bukhari di mesir saat itu dibacakan nasihul bukhari dihatamkan saat itu di mesir saudara hari jumat hataman bukhari jumat pagi datang ibn dhqiqil'id ini pusat pemerintahannya jauh dari mesir jumat pagi ibn dhqiqil'id datang rencananya jumat sore hataman bukhari ibn dhqiqil'id nanya ke ulama-ulama yang di mesir Mada bukhariikum Apa yang kalian lakukan dengan kitab sahihul bukhari Kata para ulama Sore ini kami hatamkan Kata Ibnu udah titil apa Beliau dengan kasyafnya Makanya disebut karamah saat ini Waktu itu belum ada handphone Belum ada media sosial Belum ada media elektronik saudara Informasi sulit untuk jarak jauh saat itu Itu udah titil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Beliau katakan Hari ini sore kalian hatamkan sahihul bukhari kemarin kemis umat Islam sudah diberikan kemenangan dari pasukan tatar saudara Allahu akbar bukhari belum hatam baru diniatkan masih baca Bukhari Jumat pengen hataman kemisnya sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara Alhamdulillah berkat hadisnya Rasulullah berkat rijalul Bukhari para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala Makanya kata Al Imam Ibn Abi Jumrah beliau mendengar dari orang-orang soleh tidaklah dibacakan Sahihul Bukhari tentunya dengan adab, dengan ikhlas, dengan akhlak, dengan penuh ta'zim tidaklah dibacakan Sahihul Bukhari di dalam kesulitan kecuali kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan beliau mengatakan saudara tidaklah Sahihul Bukhari dibawa kepada dalam sebuah kendaraan sebuah kapal yang melakukan perjalanan Fahrikan. maka kendaraan tersebut atau kapal tersebut, tahu tersebut tidak tenggelam alimam al-Bukhari ini termasuk orang yang Allah berikan doanya selalu dijabat oleh Allah mendoakan orang-orang yang membaca kitab sahih al-Bukhari malam hari ini kita hadir dari jauh-jauh tidak sia-sia mendapatkan doanya orang-orang soleh saudara Amin ya Robbal bahkan al Imam al Hafidz Ibn Katsir apa kata beliau saudara kiraat Sahih Bukhari yustas kabihi gamam kalau hujan lama nggak turun terjadi pajak klik terjadi kekeringan baca Sahih Bukhari maka insyaallah dengan keberkahan Sahih Bukhari Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dan keberkahannya saudara makanya pada malam hari ini kita niatkan dengan hataman sahihun Bukhari di tajul alawiyin mudah-mudahan negeri kita Indonesia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijaga dari bencana dijaga dari musibah dijaga dari bala. ulama-ulama kita dimenangkan oleh Allah dijaga zahir batinnya oleh Allah ulama-ulama kita dijaga dari fitnah dunia dari fitnah harta dari fitnah segala macam fitnah dan perjuangannya diberikan kemenangan oleh Allah dan kita niatkan, niatkan dalam hati mudah-mudahan berkesoihul Bukhari Indonesia diberikan pemimpin yang baik oleh Allah amin aminnya pelan, amin amin diberikan pemimpin yang baik yang soleh yang sayang rakyat yang patuh pada ulama yang takut kepada Allah yang takut akhirat amin ya Rabbah saudara pembacaan Surah Al-Bukhari ini dihatamkan di mana mana di Indonesia, bukan hanya di Tajul Alawir kemarin saya menyampaikan tausiah di Paul Habib Sheikh bin Saleh di Cicurai Abah dari Syekhul Walid Habib Abdul Rahman bin Syekh Al -Atas. sekaligus hataman Shahihul Bukhari Saudara sebelumnya dihatamkan juga di Dalwah sebelumnya dihatamkan juga Saudara di Gersik sebelumnya kami di Markas Syariah juga menghatamkan Saudara kemudian di Pekalongan dihatamkan di Al-Hawi dihatamkan di kuit yang dihatamkan, di mana-mana dihatamkan Sayul Bukhari ini adalah ikhtiar kami, para habaib, para ulama, para ustaz, para santri untuk menjaga negeri saudara, ini ikhtiar batinnya supaya negeri kita aman dari bencana, aman dari musibah, aman dari bala tapi ikhtiar dohirnya, kami juga gak akan pernah berhenti untuk amar ma'ruf na'imunkar saudara karena dengan ditinggalkan amar ma'ruf na'imunkar manakala ditinggalkan amar ma'ruf na'imunkar Syedatun Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ahli kuafina Apakah kita akan celaka ya Rasulullah? Padahal ada orang-orang soleh di tengah kita, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli zikir, ada yang ahli sedekah, apakah bencana akan datang ya Rasulullah? Apakah bala akan datang ya Rasulullah? Apa kata Nabi, Ya, bala akan datang, kalau kemunkaran di mana-mana saudara kemaksiatan di mana mana karena hanya baca sayhun Bukhari ini ikhtiar batin kami buat menjaga negeri ini saudara tapi ikhtiar zahir kami untuk menjaga negeri tetap menyampaikan yang hak itu hak yang batil itu batil yang benar itu benar yang salah itu salah yang lurus itu lurus yang menyimpang itu menyimpang yang jujur itu jujur yang maling itu maling enggak peduli saudara apapun yang terjadi, bodi caci, bodi maki, bodi hina, bodi fitnah, bodi penjara, bodi bunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih padahal tidak akan mundur, atau terus berjuang, saudara. Allahu Akbar, Allahu maka saya mau tanya jawab yang kompak semuanya siap terus berjuang orang kompak kurang keras umat islam siap terus bersatu orang kencang siap terus bersatu siap rapatkan barisan. siap bela Allah siap bela nabi siap bela islam siap bela bangsa siap bela negara siap jaga NKRI saya mau tanya kalau ada yang mau ngerampok Pancasila dari kalangan komunis diamkan atau lawan kalau Pancasila mau diliberalkan, diamkan atau lawar? kalau Pancasila mau dirusak oleh kalangan teroris, diamkan atau lawar? siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI semuanya angkat tangannya, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sallu'alam Allahumma salli wa salli mubarik alaihi wa ala ala terakhir syukurah Sebelum penutup, sebelum sama-sama kita bacakan sholawat. Tadi Habib Bahar bisik-bisik sama saya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengadakan maulid di tempat ini. Alhamdulillah. Nikmat atau tidak? Enak apa kagak? Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di sini, besok di akhirat kita kumpul di surga-Nya Allah. Bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi Habib Bahar bilang Ternyata tempat kita maulid pada malam hari ini yang kita duduki Ini belum jadi tanah pesantren Ini masih minjem Tapi yang punya mau jual ke pesantren Sampai saat ini Habib Bahar masih berusaha untuk mengumpulkan dana Supaya ini bisa jadi tanah pesantren, saudara Ini bukan buat pribadi Ini bukan buat pribadi Supaya bisa jadi tanah pesantren Insya, insya Allah Pengen gak nih jadi tanah pesantren? kira-kira kalau pesantrennya diperluas sampai sini bagus atau tidak dukung atau jangan insya nah, saya mau ngajak nangguk cuman tadi udah dipalakin luar nama Habib Mahdi kelihatannya udah keluar semua beb maka pulang dari sini niatin niatin yang punya rezeki niatin mari sama-sama kita bantu guru kita saudara Beliau berjuang, beliau berkorban. Mari kita ikut bantu perjuangannya supaya ini bisa jadi tanah pondok pesantren Ta'jul Alawiin. Setuju? Setuju? Siap ikut berjuang? Takbir. Terakhir sama-sama. Kita baca fatihah dulu. Sebelum saya ajak baca salawat, saya ajak baca fatihah semuanya untuk saudara-saudara kita yang di Turki dan di Suriah yang mendapatkan musibah, saudara. Mereka mendapatkan musibah luar biasa, beserta gempa. Saya terakhir baca berita yang meninggal dunia di Turki dan di Suriah gara-gara gempa. Sudah lebih dari 45.000 orang, saudara. Itu yang ketemu jasadnya. Belum yang gak ketemu jasadnya, saudara. Belum yang jatuh di bawah puing-puing, saudara. Ini gak main-main. Mereka Muslimin, mereka saudara kita. Duka mereka adalah duka kita, saudara. Tangisan mereka adalah tangisan kita rasa sakit yang mereka rasakan adalah rasa sakit yang kita rasakan, saudara berapa banyak bayi-bayi yang mati berapa banyak anak-anak udah perempuan-perempuan yang tertimpa daripada bangunan-bangunan, saudara belum lagi yang ketemu PBB memprediksi, PBB memprediksi korban yang meninggal dunia lebih dari 50 ribu orang, saudara itu prediksi PBB, karena banyak jenazah yang belum ketemu, saudara karena bangunannya tingkat-tingkat tinggi, bukan bangunan-bangunan pendek seperti di sini. Bangunannya bangunan tingkat-tingkat tinggi, saudara. Luar biasa. Belum lagi yang luka-luka, belum lagi yang rumahnya hancur. Dan mereka pun yang rumahnya masih ada, kalau baru gempa begini mereka nggak berani tinggal di rumah yang di wilayah gempa. Kenapa? Karena rumahnya banyak yang retak, takut ada susulan, bahaya bisa jatuh lagi. Mereka harus tinggal di camp-camp, harus tinggal di tempat-tempat pengungsian, saudara. Padahal sekarang posisinya sedang turun sehalju, saudara. Masya Allah, Allah. Kita doakan sama-sama. Sama-sama kita doakan kita bacakan fatihah. mudah mudahan. Dan sekali lagi saya juga minta doa. Kami dari front persaudaraan Islam sedang berusaha sebisa mungkin. Sedang berusaha bagaimana caranya supaya bantuan sampai kepada mereka dengan cara yang aman, tepat, resmi, dan amanat, saudara. Ini Kyai Haji Usad Sobri Lubis, termasuk yang saat ini berjuang. Walaupun beliau nggak di struktural Front Persaudaraan Islam, tapi perjuangan beliau luar biasa kembali ke layar, saudara. Beliau saat ini berjuang untuk bagaimana caranya supaya bantuan itu sampai kepada saudara-saudara kita. Maka kita, maka bagi yang ingin ikut andil bantu saudara-saudara kita, silakan lihat di channel IPTV, Maka bantuan anda mudah-mudahan bisa meringankan mereka yang ada di sana. Amin ya robbal. Kita baca fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dunia di Turki dan di Suriah karena gempa. Mudah-mudahan mereka Allah terima sebagai syuhada. Insya Allah. angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah. Derajatnya, setinggi -tingginya. Allah Baik saudaraku, Itulah, ya, itulah tadi. Kalau kita lihat. Habib Hanif ya, Habib Hanif ya, Salah seorang menantu dari Imam Besar Habib ini Siap hadir ya di situ Dan saya juga sempat hadir Mendengarkan memang luar biasa ya Laya Habib Hanif, Kita doakan kawan Semoga beliau senantiasa panjang umur Dan lancar rezekinya Amin nah, Demikian saudaraku Semoga apa yang bisa saya ini ada manfaatnya semuanya. Dan tolong bantu bagikan kawan videonya ini ya. Tolong bantu bagikan videonya. Ah. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka NKRI harga mati.